Ubah kata, kamu nggak ngerti saya. Perilaku saya ke kamu tergantung perilaku kamu ke saya. Kenapa sih dia tega melakukan hal ini kepada saya? Hidup tidak adil. Mengapa kehidupan begitu berat buat saya? Barisan kalimat ini merupakan pernyataan juga pertanyaan secara umum. Kata-kata itu kalimat biasa dan banyak diucapkan orang. Dan kalimat itulah pelajaran kali ini yang akan kita bahas dalam Sadar Kaya Advance. Ingat, kata-kata yang keluar adalah cermin lain yang terang untuk mem Baca atau melihat siapa orang yang mengucapkannya. Kualitas dan isi dalamnya seseorang akan terlihat dari pilihan kata-katanya mengucapkan sebuah kalimat apakah kalimatnya sulit dan berat dimengerti, atau sangat mudah dimengerti atau hal yang sulit sekalipun namun kalau dibawakan oleh dia kok jadi faham dan mudah dimengerti intinya, semakin Anda mudah dimengerti, susunan kalimat sederhana, padahal rumit dan dalam akar masalahnya, Anda masuk dalam kategori orang yang makrifat percaya saya, jadi susunan kata dirangkai dalam kalimat bisa menunjukkan level isi otak seseorang dan kedalaman spiritualnya, betapa banyak orang yang sangat-sangat pintar namun bicaranya kita nggak paham sama sekali. Ada istilah asing, ada istilah akademik, ada istilah sains, semua untuk terlihat pintar, terlihat canggih. Tetapi orang tidak paham sebenarnya otaknya yang rumit. Dan satu hal yang harus diingat, orang sukses itu mudah dimengerti. Kembali ke perkataan di awal video. Satu-satu kita urai, menurut Anda orang seperti apa yang mengucapkan kalimat tadi? Satu, dia Menunjukkan masalah di luar dirinya, semua masalah itu karena hal dari luar dirinya. Kedua, dia orang yang sangat reaktif, ada aksi dia bereaksi. Ketiga, dia sedang lelah mentalnya. Kunci sukses lain dalam mengelola pikiran sadar kaya. Kalau peluang Anda hanya satu persen untuk sukses, 99% adalah kegagalan, maka coba lihat yang 99% itu. Apa saja? Begitu Anda tahu semua hal yang 99% kegagalan itu, cobalah sekarang melakukan hal yang sebaliknya. Pasti peluang sukses Anda menjadi 100%. Jadi, kalimat tadi kita ubah sekarang. Karena saya mau dimengerti, maka sekarang saya mau mengerti orang lain terlebih dahulu. Apapun sikap orang terhadap saya, saya akan selalu tetap begini, yaitu selalu baik. Mengapa saya mau diperlakukan seperti ini? Stop! Saya mau melakukan hal yang baru. Sekarang kira-kira bagaimana peluang dia dengan merubah hal baru seperti perkataan tersebut? Mengubah ucapan di paragraf awal seperti di paragraf akhir. Pastinya ucapan tadi akan merubah cara berpikir dan bertindak dan hasilnya pasti positif